mulai dari cara mendapatkan press pool 150.000 Diamond, resmi dari Bapak Garena cara registrasi pada turnamen Brawl bass mendatang dan lain-lain oke yang pertama ada info mengenai turnamen resmi dari Bapak Garena nah jika saat kalian berada pada lobby di game Free Fire kalian akan menemui ikon logo piala di sebelah kanan ya kan dan jika kalian pilih atau tekan logo ini Kalian akan dibawa ke halaman ini cuy Untuk yang sebelah kanan ini ada semacam event turnamen gitulah. Buat player-player yang sudah lama atau sudah beberapa season yang lalu main di game Free Fire ya kan Pasti tidak asing lagi dengan event turnamen Free Fire Club ini ya kan Dan di sini masih tertera akan datang cuy Dan dikabarkan event turnamen ini akan segera hadir untuk beberapa waktu mendatang dan untuk pilihan yang sebelah kanannya, ini kan masih terkunci atau ada logo gemboknya ya kan? Nah, nantinya akan hadir event turnamen Brawler Bass, yang dimana pada event turnamen ini akan hadir tidak hanya di Free Fire server Indo saja cuy, melainkan akan hadir di seluruh server. Dan pada event turnamen ini, kalian bisa mendapatkan full press diamond sebesar 150.000 diamond waduh bisa buat obrak-abrik shop di game free fire nih cuy auto jadi sultan dadakan nih boleh-boleh nih event ya kan dan tidak hanya itu saja hadiahnya tetapi masih ada beberapa bahkan bisa dibilang banyak lah hadiah-hadiah bonusan pada event ini untuk bagaimana cara registrasi atau pendaftaran atau ikut dalam event brawler bus yang semacam turnamen ini bang Nah caranya sangat mudah banget cuy Kalian tinggal pilih pada bagian logo join clan di sebelah kanan bawah ini Nanti kalian akan dibawa ke halaman create atau membuat sekuat atau clan Atau join ke sekuat atau clan player lain Jika kalian ingin join ke sekuat atau clan player lain Kalian tinggal pilih join Nanti kalian akan dibawa ke halaman ini Terus kalian bisa langsung meminta pengajuan bergabung dengan cara pilih atau join cuy Dan juga kalian bisa melihat-lihat dulu member yang ada pada squad yang kalian ingin lihat dengan cara pilih view Tetapi jika kalian ingin membentuk squad atau clan sendiri atau bareng temen-temen atau siapa gitu kan Kalian tinggal pilih create. Terus kalian akan dibawa ke halaman seperti ini terus tinggal kalian isi kolom-kolom yang ada ini cuy seperti nama squad clan nya terus ada kontak informasinya kalian bisa menggunakan discord, facebook, whatsapp, atau lan terserah kalian ya kan bebas intinya cuy okay. misalkan kita pilih WA terus kalian juga bisa mencantumkan nomor kalian yang sekiranya bisa dihubungi oleh pihak Garena jika misalnya ada masalah atau pengumuman mengenai event ini Terus pilih region tempat kalian bermain atau server free fire kalian di region mana Terus pilih atau tentukan avatar buat squad atau clan yang akan kalian buat ini Terus kalian pilih juga buat backgroundnya Mau pakai background kayak apa yang mana ya kan Jika sudah semua, kalian pilih create atau buat Dan selesai dah Mudah banget ya kan, tanpa bayar cuy, gratis tis-tis gitu kan Terus kalian mau mengganti profil dari sekuat atau klan tadi, kalian bisa pilih di bagian berikon pensil ini cuy Kalau nggak salah waktunya itu sampai eventnya dimulai cuy Jika sudah dimulai, kalian tidak bisa mengganti apapun mengenai profil sekuat atau klan yang kalian buat ini Terus jika ada player yang ingin join atau bergabung ke sekuat atau klan kalian Kalian bisa menolak atau menerimanya pada bagian permintaan cuy Dan kalian juga bisa melihat skor yang diperoleh atau dimiliki oleh sekuat kalian pada bagian skor Di sini tuh tertera match, killnya berapa, skornya berapa, dan ranknya Terus jika kalian ingin mengundang player lain untuk bergabung ke sekuat atau clan kalian, kalian tinggal pilih pada bagian rekrut Terus kalian tinggal pilih saja player atau akun mana yang ingin kalian ajak join atau bergabung bersama di sekuat kalian Jika sudah semua, kalian bisa langsung mencari atau mengumpulkan skor kalian Bersama tim atau sekuat kalian tadi dengan cara kalian pilih start game Yang kedua, ada info mengenai kembalinya map purgatory di game Free Fire Tepatnya pada mode ranked Nah, dikabarkan mulai tanggal 10 Juli atau besok Um, hari inilah video ini publish ya kan Map Purgatory atau Mad dog Akan kembali hadir atau bisa dimainkan pada mode ranked Waduh Berarti pada mode ranked ada tiga map dong Satu bermuda, dua kalah hari, 3 Med dog Udah sih Apa kabar HP ini gitu kan Apakah akan jadi berat atau kayak mana nih Yang ketiga ada event diskon besar-besaran. Nah, nantinya akan ada event serba murah dengan diskon besar-besaran, cuy. Di sini gue nggak jelasin banyak-banyak ya, karena kalian semua pasti sebagian udah lihat di konten kulgar ya kan. Jadi di sini gue cuman mau jelasin kenapa kalian harus banget mengikuti event diskon Ceng Your Fat ini. Yang pertama karena kita semua berpeluang besar banget mendapatkan diskon yang besar dan bisa membeli item-item dengan harga yang murah sekali ya kan Yang kedua ada beberapa item langka, keren, dan belum ada di game Free Fire, server Indo sebelumnya cuy Seperti tiket weapon royal dan tiket Inkubator itu, kalian beli sebanyak-banyaknya ya kan, sesuaikan dengan diamond kalian Supaya jika ada skin baru di Weapon Royal atau Inkubator, kalian enak banget, cuy! Jadi nggak keluarin banyak diamond ya? Kan buat dapetin itemnya. Terus ada skin sendal yang belum pernah rilis di server Indo dengan desain warna hijau, cuy! Kalau nggak salah, Bang Frontal punya ini skin sendal ya? Belinya waktu turnamen di server Singapura kemarin. Terus ada bundle Diamond Royal yang keren parah. Terus ada tiket chenem biar bisa sering ganti-ganti nickname kalau kalian bosen ya kan? Dan masih banyak lagi item-item kerennya. Jadi siapin diamond kalian dan beli item-item itu yang kalian suka saja cuy. Jangan borong-borong semua ya kan? Mubazir cuy, mubazir. Buat apa konsultan ya kan? Kalau mainnya, ngendok. Oh! Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar mereka tidak ketinggalan info-info seputar game Free Fire. Gua Adi SisuTube cabut dulu, sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground, salam update. Okay.